Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Sumatera Utara, Sumut, untuk periode 2 sampai 7 Juni tahun 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10 sampai 20 tahun turun 257,13 rupiah per kilo menjadi 2868,18 rupiah per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan, sawit umur 3 tahun 2.228,08 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2.437,02 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2.573,48 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2.645,90 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2672,21 rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2741,14 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2794,85 rupiah per kilo dan sawit umur 10 sampai 20 tahun Rp286818 PERKI LOG sawit umur 21 tahun RP 286166 PERKI LOGRAM, dan sawit umur 22 tahun RP 282218 PERKI LOGRAM, sawit umur 23 tahun RP 279285 PERKI LOGRAM, Sawit umur 24 tahun 2.695,84 rupiah per kilo dan sawit umur 25 tahun 2.608,98 rupiah per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan 12.715,94 rupiah per kilo dan harga rp 7.802,45 rupiah per kilo dengan indeks K 88,71 persen. Sekian harga sawit TBS untuk tanggal 4 Juni tahun 2022.